Intro lagi dengan saya Cien, jadi hari ini saya ingin membuat video tentang Sistem, Door System Jadi sebenarnya kalau kita bicara soal pintu Ya banyak jenis pintu, ada pintu swing di mana pintu swing biasanya membuka Kalau dua pintu ya membuka begini Oke okay, di mana pintu sliding yang geser Oke okay, geser Dan ada juga pintu lipat Folding Door Jadi banyak sistem pintu, jadi Hmm, di sini saya sedikit menjelaskan jenis-jenis sistem door yang ada di Elite Art Glass, oke? Okay? Jadi yang di belakang saya ini adalah jenis sistem door sliding. Nah, sliding ini kalau saya sorong, kalau saya tutup, saya cuma cukup mendorong satu lembar kaca dan kaca yang di sana itu ikut. Nah, kalau saya buka juga hal yang sama, saya membuka satu, dua-duanya akan terbuka. Nah di sini sebenarnya yang membuatnya bisa beroperasi seperti ini sebenarnya adalah sling yang ada di atas ini. Jadi dia mengikat uh, dua lembar kaca ini sehingga kalau saya menggerakkan salah satu, kalau saya gerakkan yang sana ya udah sama aja terbuka dua-dua. Oke, jadi sling. Nah kalau saya tidak mau pakai sling boleh nggak boleh Jadi kalau tidak pakai sling ya pintunya tentunya akan lebih ringan Karena kalau tadi pakai sling saya mendorong satu Saya harus menggunakan energi ekstra Karena dia juga ikut menyangkut itu yang lainnya Jadi yang saya sorong sebenarnya yang saya dorong itu dua lembar kaca Nah tapi kalau kita lepas slingnya maka jauh lebih ringan Karena yang kita dorong itu cuma satu lembar kaca yang kita tarik juga cuma satu lembar kaca. Kalau mau dibilang berat seberat apa sih? Saya aja satu tangan sanggup loh. Jadi sebenarnya yang nggak berat. Oke. Okay. Dan kalau untuk kekuatannya ini sangat kuat. Jadi kalau untuk kekuatannya ini nggak uh, diragukan. Uh, pernah saya praktekkan tim saya yang dengan berat badan hampir 100 kilo menggantung bersama dengan pintu ini di tiang ini dan tidak masalah jadi uh, sengaja tiang-tiang ini di diperlihatkan jadi uh, sengaja tidak disembunyikan karena memang menggunakan jenis-jenis stainless yang mewah oke okay. dan pintu ini selain ini kan pintu sistem sliding tuh kalau misalnya kepaluannya pengen cuman satu pintu ya boleh misalnya ruangannya cuman sedikit tuh dari area dapur bersih ke dapur kotor saya pengen misah supaya minyak dari dapur kotor tuh nggak masuk ke ruangan boleh kita cukup menggunakan satu kaca mati dan satu pintu bisa tergantung dari ukuran um, ruangannya Oke okay, jadi ini sistem door sliding dan untuk pintu ini namanya sistem hanger, sliding hanger dan kalau tidak usah takut kalau kedua pintu ini bertumbuk, bertubrukan. Tidak masalah karena sebenarnya mereka nggak bertubrukan. Di antara kaca saya sudah sediakan yang namanya Uh, plastik mohair Yang dimana walaupun berbahan plastik Tapi tidak mengganggu penglihatan ya Intinya ya tetap tidak tidak jelek gitu ya Dan sebenarnya Di hanger ini juga sudah ada Stopper Yang berbahan Karet Rubber Jadi sehingga kalau kacang membentur Maka dia akan Memantulkan kembali Jadi bukan kacang yang memantul Sebenarnya uh, Handle ini membatu dan dia akan kembali. Tentu saja kita bisa milih handle sendiri. Jadi ini handle memang saya sengaja laser memakai kaca juga sehingga nampaknya lebih mewah gitu ya. Jadi ini handle kaca juga dari kita. Oke okay. bagus ya. Membatas ruangan tetapi tetap terlihat luas rumah akan terlihat lebih luas Oke kita ke sistem door yang lainnya nah ini sistem door sliding yang lainnya ini dia lebih menggunakan uh, ambang atas yang tersimpan tidak terlihat tidak terview tetapi cara penggunaannya sama aja Oke yang ini tidak bisa memakai sling karena memang uh, tersimpan engselnya itu tersimpan di atas sehingga yang kita lihat cuman kacanya dan ini pilihan handle kaca lainnya oke okay. kita lanjut ke sistem door yang lain nah biasanya cara kerja sistem door sliding itu biasanya akan ada satu lembar kaca mati dan satu lagi kaca yang akan di yang hidup Pintu yang hidup, ya. Dan biasanya, kalau kita bergeser pintu, satu lembar daun pintu ini, dia akan tersimpan di sini. Biasanya begitu, ya. Nah, berarti yang kita akses cuma ini yang bisa diakses. Nah, sehingga kalau daun ini terlipat dan tersimpan di sini, maka akses jalan aksesnya itu akses kita masuk keluar itu tinggal segini ya ukuran pintu ini tapi ada permintaan nah saya ruangannya misalnya ya ini ya saya ruangannya 2 meter tapi saya mau buat pintu sliding tapi saya juga mau kalau ketika dibuka itu bisa diakses luas 2 meter jadi ini solusinya begitu saya buka pintunya maka akan terlipat dua lembar dan tersimpan sehingga aksesnya ini tetap luas dan walaupun dua lembar kaca yang hidup artinya dua pintu yang hidup dan seharusnya berat ya karena yang kita uh, effort yang kita keluarkan tuh untuk dua lembar kaca tapi tetap aja satu tangan dan dengan satu orang juga nggak masalah ringan dan nggak masalah Oke, okay, jadi ini solusinya untuk jenis sistem door lainnya dimana sliding tetapi akses untuk keluar masuk tetap besar, luas Oke, okay, jadi kita ke sistem door lainnya dan sistem door yang satu ini biasanya lebih banyak dipakai di pertokoan di dalam mall jadi walaupun pada saat tutup toko atau tidak pada jam operasi kalau ada yang lalu-lalang tetap akan nampak view terlihat view ke dalam Oke okay? jadi caranya biasanya ada kunci di sini bisa juga kunci di bawah eh uh, jadi caranya cara membuka ini ya seperti ini seperti cara kita membuka toko ya kemudian lembar kedua ini kita geser dan kemudian kita dorong cukup satu orang aja bisa membuka pintu toko kita geser kemudian kita dorong tentu saja ya ini wajib menggunakan kaca tempered yang sudah lebih kuat di kaca terakhir biasanya kaca yang terakhir ini uh, kita nggak geser ke sini ya biasanya boleh dilipat di sini ataupun dibiarkan aja begitu okay. dan ini sistem door lainnya yaitu folding door biasanya kita letakkan kalau di rumah itu diposisikan kalau ada penyekat antara ruang tamu dengan misalnya uh, halaman belakang kolam renang kebun atau apa pada saat kita ingin mengadakan pesta Kita bisa lipat semuanya sehingga uh, Akses untuk keluar masuk lebih lebar Dan kalau untuk keseharian kita cukup membuka dua daun Jadi ini folding door Full kaca Frameless Jadi kalau untuk keseharian kita cukup mengakses uh, Segini cukup ya Oke okay. Dan Kalau mau kita buka Itu sangat gampang Biasanya folding door kita takut dong kaca Kemudian setinggi ini, mungkin harus membutuhkan 2-3 orang untuk membuka pintu. Padahal ini enggak, ini sangat gampang, saya langsung aja tunjukkan caranya. Cukup satu orang untuk membuka pintu lipat ini. Nah, selain untuk di rumah sebenarnya ini juga cocok untuk di kafe-kafe ataupun penyekat ruangan di hotel di meeting room biasanya uh, banyak uh, meeting room yang besar kemudian disekat-sekat kecil jadi um, untuk pintu ini sangat sistem door ini sangat-sangat um, uh, cocok dipakai Nah selain kacanya dibeningkan ini kita boleh milih dong kacanya boleh kita pakai laminate misalnya yang marble tadi yang motifnya marble atau cuman kita frosted atau ya pilihan anda Oke okay. jadi inilah beberapa sistem door yang ada di Elite Art Glass hmm, kalau ada pertanyaan atau pingin video apa aja boleh komen di bawah Oke okay. sekian video video kali ini terima kasih thank you